Apakah anda sedang mengalami masalah kesehatan? Seperti halnya gejala penyakit kanker? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan bahan herbal yang bisa anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang anda derita. Dikutip dari alodokter.com Sirsak mengandung karbohidrat, serat, protein, vitamin C, vitamin B, kalium, magnesium, dan kalsium. Sirsak juga mengandung nutrisi lain seperti zat besi, folat, zinc, serta antioksidan. Sirsak dipercaya memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan peradangan, melancarkan pencernaan, melawan infeksi, dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Lantas,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 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai standar produksi dari BPOM. Sirsak terbuat dari ekstrak sirsak sebesar 2500 mg. Sirsak diproduksi oleh tenaga ahli dan berkompeten serta pengawasan yang ketat sehingga mampu menghasilkan produk herbal yang berkualitas dan bermutu tinggi